Pernah juga Aisyah dengerin Nabi lagi tahajud gitu kan, lagi tahajud, pas beliau rukuk dan sujud kayak ada suara tulang yang kegesek kayak patah gitu. Aisyah heran, ini suara apa, Nabi kenapa, sakit apa gitu-gitu kan. Cuman ya ditungguin aja sampai Nabi sujud, sujudnya itu suara, dada beliau itu kayak suara air mendidih. Karena saking terisaknya beliau nangis Terus Aisyah karena kasihan sama Nabi Kayak diusap-usap gitu punggung Nabi udah deh gak apa-apa apa-apa. Kalau bahasa kita mah ya eh, diusap-usap Terus Nabi nangis Terus pas Nabi bangun bunyi lagi Ada kayak tulang-tulang patah gitu Aisyah tuh sampai kasihan banget sama Nabi Begitu Assalamualaikum Kan Aisyah di sebelah kanan kan Kebayang gak sih Assalamualaikum Terus Aisyah Itu <tuh, tuh> beda loh Nih nih nih sholat. Salat orang udah nikah, main jomblo ya. Kalau udah nikah, pas assalamualaikum. <SILENGALAN> kalau udah jom, kalau jomblo assalamualaikum. Siapa? Coba yang lihat siapa? Assalamualaikum. Gitu. Eh mana? ya Enggak ada. Assalamualaikum <SILENGALAN> nggak ada. Kalau ada pun, ngeri. Putih semua. Ilang. Akhirnya pas sudah selesai tahajud, Aisyah nanya ya Rasulullah. Rasulullah, kenapa? Kenapa kok tadi kayak bunyi tulang patah? Ada yang sakit, ada yang sakit, yang mana, yang mana gitu? Aisyah kan orangnya kayak care gitu kan, ceweknya romantis banget gitu. Terus Nabi enggak Aisyah nggak apa-apa, nggak apa, apa gitu kan. Nabi juga orangnya nggak mau ngerepotin istri, udah Aisyah tidur lagi aja, nggak bisa tidur, kayak ada suara tulang patah. Enggak nggak bukan tulang apa dong, pokoknya bukan nggak usah dilihat. Aisyah maksa-maksain, dilihat di perut Nabi, ada jejer batu diikat di perut Nabi karena menahan lapar. Aisyah nangis. Kenapa nangis? Kok bisa seharian lapar? Aisyah nggak tahu karena lebih itu orangnya nggak pernah menampakkan penderitaan kepada orang lain. Kalau beliau menderita nggak ada yang tahu. Beliau lapar nggak ada yang tahu. Padahal kalau kita kan muka lapar sama kenyang beda banget ya. Kalau muka kenyang tuh, muka lapar tuh kayak mau marah gitu kan? Oh kenapa sih? Lapar tuh nggak sih? Muka bosan gitu kan, kasih-ngasih kode, lagi ceramah, mulai bersin-bersin, batu-batu, pakai kode lagi. Udahan, gitu. Udahan tapi kode, gitu. Ya itulah kita. Kalau Rasul tuh, diem. Orangnya tuh, Rauhfah bilmu'minina, raufun rahim. Gak tegaan gak enakan, gak mau ganggu, gak mau ngerepotin gak mau nggak bebanin, itu rafahnya Nabi. saya nggak Aisyah aja nggak tahu kalau Nabi lapar. Jadi Nabi seharian lapar, nggak apa-apa Aisyah. Tapi kok nggak ngomong, nggak apa-apa Aisyah. Tapi kan aku sedih. Ya udah, sini sini sini sih. Memberikan. Jadi yang lapar siapa, yang ngasih debahus siapa? Coba kan Rasul gitu banget ya. Ini ini Rasul. Artinya sholatnya Nidaan khafiyah